Ale, jale ngibing yo ah. Ayo ngibing ser, igel-igelan ser, cari pasangan oi pegang-pegangan. Minum lagi, uh, mabuk-mabukan. <Mabok. tuk> ayo gua <tuk> sama Babe, Juki. Eh, e. E. lu calon lu e. ada belum? Entar, ya, dibilang bilang gua sama Juki, ayo kita kurang sopan kali kalau misalnya hey, Kenyang perut ngobrol -ngobrol senang dia, di kita ketemu sama di dia? dia. <gibu> iya kan kalian hmm. gitu, oh, ada di acara dia Iya benar. Kalau misalnya teleponnya bisa, walaupun dia lewatnya daripada kita ngeso solo gitu, enggak? Bisa kali ada satu nomor. Telepon, telepon. Ini gua mau telepon. Oh, oh, ini heh. Yang mau berantem mulu maksudnya, emang ya. ini-ini, sudah-sudah ngapain? emang ujian, ngintip ngeliat <tuk> kita <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Assalamualaikum, Juki. Nah, mau ngomong dari tadi ya, juga ini ngapain kan dikasih goreng iya, ya, ya, ini, ini ada kita. si Madi Udok Fona Kadente tahun kali ini orang-orang pada kumpul. Apa yuki Babe Nyuk. Ya cang lu. Ini gua cewek tuh. Sejauh eh cang lu. Ini pakai ini warna-warni amat. Iya, beh ini ada ini Pokona BMT ini. Penjaga. Ya udah ya. Oke, oke. Sudah mau kemari. Cang lu. Luar gabung lagi, Mar. Pergi kemana dia, katanya? Mau kemari? Jawa amat sih Jawa amat? Mau kemari? Mau kemari? Mau kemari? Dia amat, amat, <laughs> <more mari. Hah? laughs> mau kemari, oh, mari. Dia mau, mari, mau janda Oh, bilang dong tadi Oh, kau urusan janda ya? E, gue ikut ya? Boleh gak gue ikut? Ayo, ikut ayo Mau gue nge Mau dikit Iya, ayo Kemana kita? Janda, janda Eh, janda mulu lu. Gadis, gadis Ayo deh ya, gue juga nggak nyempu yang ini tadi pisang gue berpot yang ngambil malah udah pesenan orang lagi heh ya makanya gue aduh salawat ya aduh nah, ini kerjaan udah kali ini tuh kebon pisang rojak lo apain itu heh belum rojak kopi oh, rojak kebon pisangnya lo apain ya lo nggak boleh gitu juga malari itu namanya sujon eh dia Tunggu kan saban hari lewat situ ya emong <tuk> gue juga mau ngomong kayak gitu tapi kan emong enak juga, li e, aja ya? kayak Kebalik. keci kembali, kembali. Hey, oh. Kita lagi ngomongin pisang gue itu gimana? Bon, itu kebun pisang, sirojak, <tuk> siapa itu musik. pada rusak? emong eh, gue ngerusakin apa? kagak. kan lu saban hari lewat situ ya, jak ya? hanya, gue pengen udah dia <tuk> tapi terpakut dosa. makanya. Ay Mar, Mar, gue panggil lu, Mar. Lo yang budak, gue udah nengok. Itu, babi juki, ada kaget rumah ya. Juki mana sih? Kalau oh, tahu sih, Ayu, pesan, yuk. Tanya, kalau oh, juki juki mana ntar gue? Upah juga nih, jangan, jangan cek. Hi, ronyak, keplak keprai. Ini teman kita juga biar kata budak. Abisnya, <laughs> juki mana? Mar. Tuh, Mar, kan kenal ya. <laughs> ayo dia rupanya. nanya babe Bejuki orang mana? Ya, ya. orang aku orang ini orang black door black door <laughs> Iya, oh gitu iya iya Ayo, ya. Ikut ya? ayo, ayo dah ya. oke dulu lagi nah iya iya iya lagi ngapain lagi ke rumah-rumah Lagi keluar dulu ke cano. Lagi gerak banget lagi dah da. Gila, jen repot baik dah hmm. Mana tuh lagi, -lagi. Ah. Ribet tuh orang ini Jangan-jangan ada masalah lagi nih orang Bikin ribet, aku oh, ya. Oh, lumayan, karena tidak gua. Eh, maru-maru, maru-maru mati tadi. Ini waduh, rohem mudah mudah angkat. Ada apa apa? Eh, masa Assalamualaikum Duh, Mark Lagi pada ramai ini Ah, aduh, aduh Ngopi-ngopi juga kali ya Ya udah, gua Ya, Iya tuh, ada di situ pada Oh, akbar Mudah-mudahan dia kagak ada masalah ya Ah Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, itu Juki. Oh, itu Iya, kan? eh, ya. gua oh, emang telepon. Masuk, masuk. Ya, be, be. masuk, be. Nah, ini Babe Juki Masuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, lu ngapain lagi di sini lo? Oh, ini Juki Ketemu Ini Juki loh, ini ada apaan ini juga tuh, gue lagi baru gue ngopi di rumah tuh. Eh lu ngapain di di sini? ngapain mandi di sini sih cang? Dah eh, mandi mulu. Uh. Siapa yang gua suruh mandi? Gue tanya lu ngapain ada di sini di rumah Cumar. Dengar gorengan cang, lagi ketemu. Gorengan tapi di sini loh. Eh, nah. Ini siapa cang? Ini Bagi, rojak Karena rojak Yang oh, punya kebun pisang ya. Ya, oh, si punya ini tuh, ya, Oh yang punya kebun itu Tuh Oh ini orangnya ya. Rojak, Cang, rojak Ini gue lagi Iyi. ngomong rojak Eh, eh. Dikit, ya. <laughs> <Luma juga laughs> begitu Lu ngapain ngopi lagi kali ya Saya nah, juga pare tadi belum bikin ngopi Tadi lagi, lagi, lagi ngopi gua juga oh. Eh, nih dari ngopi Say, oh, eh, oh, okay. bikin kopi, bisa. Jibuk -jibuk. Nah, ah, itu kita mau mau ini mau soal gitu. Nih udah enggak usah kan kopi ya? Usta, nah, usah, usah gimana? Iya. Di rumah gua <laughs> udah kayak gitu dia enggak denger ini kopi iya, kalau enggak dia, dia. dia denger. Teman dia denger. Ini Jadi kita main catur deh. Apa mau main iya. catur dulu? Iya. Eh gimana? setiap lebaran lu di rumah gua. Acaranya banyak tuh banyak ajatan, kantong sampai kering kayak ya, ituan itu, saling anehkan itu itu rezeki lu bisa makan itu no oh. Ya, ya. ya enggak aja oh. ya. mana lu jadi tobat bisa mana ikannya lu kemudiannya beh beh aduh musing saya nah apa iya malam dari mas kecil sampai jempit malah udah ada yang pesen hmm. pisang lagi orang tuh di dp Lu tahu nah. orangnya siapa Peace. ya kalau tahu mah saya nggak kasih ampun, Iya, lagi ngobrol juga kan sama nari yang lewat si ini kebotakan ente lu oh, kali ya ngamin pisang dia apa nih si encang, nari udah, udah manis saya, buat capek <laughs> e cape lagi lu, lagi tahu nggak dia? Iya nih lagi mau cincang pengen kawin, pengen kawin, ngomongnya siyuri cuma nah, bingung sama siapa yang mau kawin, emang emang encang punya kaming berapa? dua satu buat lu kambing Serti. di pedapit belum mau tuh. boleh langsing uh, uh, uh. ya satu ya tuh kayak gitu ini kan katanya kemarin yang ngomong tuh uh. yang rembo lu udah punya pasangan banyak pasangan ya kata sih hmm? aja ajuka agak kulihat orang mainnya cuma di empang mulu pas <laughs> besar Iya yeah. ngomong-ngomong aneh ingin kopi, ini, say. kopi say. Oh, Cuget, oh. hey, gendang gendut